Hi, halo guys, balik lagi bersama gue, Wirman di channel Gitar yang sekarang lagi main Minecraft <laughs> Kayak nggak perlu pening kayak gitu lagi ya anjir karena gue udah lama banget -main Gitar jadi ya nggak perlu pakai channel Gitar yang lagi ngemain Gitar gitu ya langsung aja main Minecraft gitu, susah banget oke okay, guys, jadi kali ini gue udah pasang shader ya kalian bisa lihat betapa jernihnya grafik ya tidak ada lagi grafik yang 8bit merusak mata mataharinya walaupun masih kotak tapi terangnya tuh bagus gitu ya embun-embunnya tuh berasa lihat tuh dedaunan yang bergoyang aduh beneran berasa adem nih kayak ngaruh gitu loh angin-anginnya tuh sampai ke gua gitu ngerasa adem wih cakep emang nih. Nah jadi di sini sekarang gue mau ngasih lihat Kemarenan sebenarnya gue udah main sendiri juga lagi ya. Sini gue mau ngasih lihat apa yang sudah gue lakukan kemarin. Jadi gue udah ngerenovasi rumah ya sama mining-mining sedikit juga sampai mau nyari diamond cuman gak dapet dapet. Mungkin abis ini kita akan cari diamond ya. Sekarang sebelum itu kita mau kasih lihat dulu kalau pada rumah baru gue anjas. Ah, yes. Ini sebenarnya belum selesai sih, jadi gue kekurangan cobblestone ya di bagian sebelah sini, jadi biar simetris gitu ya ho, ho, ho, ho, ho, ho. Jadi guys, ini adalah rumah pohon versi 2 Anjas Adalah upgrade dari yang kemarin, aduh Ini ada pagar-pagar dalam bentuk cobblestone, terus di tengahnya ada yang kayak daunan gitu ya Karena di shader itu di dalamnya jadi kelihatan Kita bisa lihat dulu di sekitaran rumah gue dulu ya, kita lihat Enderman, permisi ya sebetulnya, pusat Lu mau ikut juga ngeliat anjing <laughs> Inilah kekurangan rumah yang gak terlalu ketutup ya guys -nya. Enderman nya bisa aja teleport ke atas Kayak, hola ke atas Apa kabar Wirman? Nah ini adalah belakang-belakangnya ya Wih, kekurangan lagi sedikit Bentar Teres Ya kurang lebih sih sebenarnya gak ada Uh, yang spesifik banget ya enggak ada yang bagus-bagus banget Cuman pagar-pagar doang nanti kita habis sini ke dalam ini ada pintu di sini kita buka masuk Anjes. sangat berbeda dari yang kemarin ya <laughs> ini udah ada banyak perubahan jadi pagar daunnya ini mengelilingi rumah pohon gua plus di sini gua ada farm ya ini bersih dikit sih ya jadi cuma yang buat wet yang buat uh, gandum ini yang buat karet atau wortel ini adalah Endless Water yang sudah gue bikin juga Lalu di sini ada taman ala-ala pagoda-pagodaan, cuman belum jadi ya Ditambah sama ya, gue mau dapetin paper dari sugarcannon ini. Oh ah bolong rumah gue bolong, anjing gimana dong? Nah ya gue harus sambil dulu deh bentar <laughs> Huh, siapa sih yang suruh pakai pagar daun anjing, goblok emang Oke, okay, habis ini kita akan lihat masuk ke dalam dan ke bagian atas ya di sini masih belum ada perubahan, mungkin nanti di sini ada farm entah buat apa ya binatang apa. Oke kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam rumah pohon gua aja. Sebenarnya ini juga sangat nggak convenient banget ya, nggak nyaman banget, ini terlalu sempit. Tapi nggak apa. apa Ya ini masih standar sih ya ini. Kayak kos kosan 300 ribu ya, nggak ada AC, nggak ada dapur, ya hitungannya dapur. Cuman kasurnya begini aja ya, top gitu kan. Belum ada horde, belum ada karpet, dan segala macam karena gue lagi belum nyari ship. Guys, di sini ship tuh agak susah anjir. Gue gak nemu-nemu ship dari kemarin. Sekalinya nemu, cuma buat dapat satu kasur doang. Ya, kalau misalnya dari kotak-kotak ini, kalian bisa lihat, ini adalah yang bahan-bahan uh, bangunan gitu ya. Kalau yang ini yang berbau tumbuhan atau alat-alat yang kecil-kecil gini nih gue juga nggak tahu intinya ditaruh di situ aja terus ini yang berhubungan sama kayu atau bangunan yang lebih sering gue pakai ibaratnya kalau yang itu kayak blok apapun yang gue nggak terlalu pakai kalau ini ya udah pasti ya apa aja yang sudah kita dapat plus cadangan makanan oh lihat tuh ya kemarinan gue nyari banyak anjir. dapat gold juga dapat lapis azuli juga dapat redstone juga bahkan dapat ender pearl dari ngebunuh enderman cuman gue belum dapat yang namanya diamond makanya Abis ini kita coba cari ya iseng-iseng Gimana diamond di 1.17 gitu kan Sekarang kita ke atas, kita pengen lihat Anjas, ah, yes, mabar, ya kan <laughs> Jadi kalau kelihatan dari bawah tuh kesannya tuh emang pohon Tapi bolong-bolong gitu Kenapa sih bolong-bolong? Karena waktu gue kemarin main ya Itu ada elitra Eh apa sih kok elitra Apa? phantom phantom itulah yang ibaratnya kita tuh dihantuin dia kalau misalnya kita gak tidur berapa hari nah gue bikin kayak gini jadi biar nanti pas dia masuk dia ketrap situ gitu loh jadi kayak sebenarnya treehouse ini adalah counternya apa namanya tuh phantom itulah gue lupa namanya apa anjir gak percaya lu cobain dah kalau gak percaya pas dia nyerang masuk lu pukul tapi pukulnya tuh di daerah ini di daerah sini misalnya nanti dia nyangkut-nyangkut gitu di atas tips dan trek tuh boleh juga oke ini karena kita uh, sudah mau malam ya kita akan menuju ke tempat mining sambil menanamkan torch ya supaya kelihatan lebih terang karena ini shadernya sih sangat realistik ya gelapnya terlalu gelap terangnya terlalu terang gitu jadi demi kemaslahatan bersama dan kalian bisa melihat apa yang gue lakukan <laughs> gue akan pasang obor shit di sini gue belum ada apa-apa anjir terus gue nggak oke okay, gue masih ada bawa iron pickaxe dua biji sih jadi ya Lumayan untuk mencari iron lagi, untuk membuat uh, pickaxe lagi, dan ambil diamond Gue selalu kaget ngeliat ini, anjir gue pikir diamond <laughs> Cuman di ketinggian seperti ini ya, 47, sangat teramat mustahil sama tips dan trik kalau lo lagi mining ya guys Kita kebiasaan tuh ngegali tuh ke bawah gitu ya Buat emang mencari sesuatu Apapun yang kita pengen cari di bawah berlian lah apalah Tapi jangan lupa guys biasain juga untuk Kalau misalnya kalian udah cukup dalam ya Gali ke arah atas Karena bisa jadi nanti lo nemu sesuatu juga di atas gitu Misalnya feel tertentu atau apa terus juga benefitnya lo bisa uh, kayak gitu gali ke atas biar nanti lo nggak bingung pulangnya lah atau apanya jadi ada jalur masuk lain gitu lo lo buat jalur masuk lain nah, contohnya seperti ini jadi kita bisa oh tahu oh kita lebih dekat ke arah mana oh ini adalah salah satu jalan supaya gue masuk ke dalam gua-gua dan segala macamnya jadi kaburnya juga nanti gampang kalau ada apa-apa kan dekat nggak kan itu rumah gua harusnya di sebelah sana. Kita akan bunuh-bunuh zombie sembari pulang karena gua mau ambil obor. Lupa gua anjir obor, sumpah itu laba-laba lagi pada kumpul RT anjir. Ini kena anjing, ih kena. Mungkin habis ini gue mau tidur dulu ya sembari uh, menunggu terang supaya gue nggak diganggu anjir Jadi gue miningnya nanti siang-siang aja lah. Oke okay, aman. Nah kemarin gue juga, <laughs> gue udah bikin bucket ya sekarang. Dan gue akhirnya juga nyari tahu kalau misalnya itu alaxolotl yang kemarin tuh yang kita bunuh, itu harusnya bisa ditangkap anjir Ditangkap apa? Pakai ini, pakai baket. Nanti kalau nemu kita coba ya pakai bucket Oke okay, makanan sih harusnya udah cukup. Gue akan coba mining lagi. Nah, gue juga gak tahu ini sampai kedalaman sebelas oh, kemarin pun gue juga gak dapet ya Coba nanti kita lihat dulu Kita akan jelajah lebih jauh mungkin di gua yang lain ya Kalau di sini gak nemu juga Gue sangat-sangat butuh yang namanya aberlian Diamond Like a diamond in the sky Shine bright like a diamond yeah. Coba ya Sekarang gue kan ada share ya Gue pengen lihat Apakah gue bisa ambil ini? Glow Legion Oke okay, siap gue akan ambil buat jadi dekorasi nanti di rumah gue. semua hasil bumi kayak iron dan coal sudah gue ambil ambilin soalnya di sini guys. benar-benar nggak ada apa-apa lagi ini. keren banget lah apanya. oh iya kemarin gue juga langsung nemu yang kayak gini guys ini kayak batu baru gitu. yang namanya cobalt deep slate. dan ini tuh keren aja sih kalau gue bilang kayak apa tuh yang item-itemnya yang dineter tuh anjir gue lupa nama batunya apa Nah itu ini semacam itu sih kerennya kalau gue bilang Jadi buat nanti kalau ada bangunan-bangunan tertentu bisa pakai ini juga nih bagus gitu Sekarang kita ada di kedalaman 12 jadi ya emang sekitar uh, kedalaman inilah harusnya ada diamond gitu ya Coba kita akan cari kita akan gali sampai dapat anjing hm? Sudah kuduga Lava everywhere Kalau kata pepatah ya Kalau kata ahli per <laughs> Katanya ada di sekitar lava Di titik uh, 11 ya Lantai 11 gitu Ini kita sekarang ada di Y11 Atau kedalaman 11 Dari bawah ya dari bedrock Harusnya di sekitar lava ini ada Tuh yang namanya diamondan Coba kita kulitin ini punya lava ya Pinggir-pinggirnya kita kulitin sampai muncul diamondnya. Let's go. Oh, gue menemukan emas. Seperti kemarin juga ya, gue udah dapat emas juga. Tapi nggak tahu kenapa semenjak Nether ada emas, gue juga jadi ngerasa net emas di dunia Overworld ini biasa aja anjir. Kayak lebih emes aja gue dapat emasnya kalau di Nether soalnya kayak lebih challenging kan. Is this what I've been searching for? The diamond. Coba kita lihat dulu ya. Wah, wow, is this a for real? Wah, wow, sebenernya gue dapat yang empat cang ya. Entah ke bawah, entah ke atas, atau cuman rata. Anjir, jadi tadi gue ngelewatin ini. Ini galian gue yang tadi guys, mie satu blok Oke, okay, sekarang kita akan ambil panen. The diamond. Like a diamond in the sky, Berapa? Berapa? masa sih masa sih dari sekian luasnya ini lava cuman ini doang udah mana nggak mungkin dong ya nggak mungkin kita cari lagi anjing wow gue menemukan stalaktit dan axolotl lagi axolotlnya akan gua ambil habis ini anjing ini namanya stalaktit ya. Kalau nggak salah, gue bakal kena deh, kena damage kalau misalnya ketusuk dari bawah gitu ya. Ini <tuk> <Nyalo> harus semua. <tuk> <tuk> <tuk> wow, wow, baah, <tuk> creeperan banget. Uh. Untung nggak mati tuh oxalotala kena creeper aja. Nice oh. Oke, axolotl lo akan menjadi milik gua. Ayo, air sini. Hmm, dapat lo air. Aku mendapatkan lethal, ya. Gua mendapatkan axolotl ya. Sunggu penarahan habis ini gua mau coba mining yang ini nih, stalaktitnya nih. <laughs> axolotl gua enggak tahu nanti gua mau ngapain. Oh, apa itu? Pointed dripstone. Sialan, sialan, bisa ketemu begituan anjing, anjing. Tenang, tenang, tenang, tenang ayo ambil yuk, ambil yuk. Demenya sih enggak hilang, XP gue yang hilang anjing. Wah, oh, dia udah di depan sih, itu dong anjing. gara-gara lu gue mati tadi anjing. Gua pulang dulu, ada pada gue. diamond terus mati, anjing oke guys. Setelah berkelana nggak jelas ya, anjing. gue hanya mendapatkan akson total. Teman baru kita ya, anjing. Gue nggak tahu ini nanti dinamainnya siapa, gimana cara juga pakainya. Gue nggak tahu, coba kita cek dulu ya. Coba gue taruh di sini. habis bisa dong. Wah, akson bisa ditaruh di sini. Ntar, ntar, coba gua rapihin dulu ini Wih, aku sulet Gila, mantap banget ya bisa pelihara itu anjir Oke, gue sekarang habis ini mau beres-beres dulu ya Ntar ya, skip dulu Mari-mari bercocok tanam ya, jadi tadi sudah diberesin juga Dapat hegel setidaknya satu Sama wet ya, ini mungkin bisa jadiin roti padabuh. Soalnya juga emang lebih praktis tuh roti anjir. Cuman butuh uh, apa namanya? wet gandum aja udah lumayan. Dimana daging yang lebih susah gitu. <laughs> Berenang dulu gua mau khotol gua ya di jacuzzi yang enak ini. Mantap. Anjir dorong-dorong gua. Tapi gimana caranya supaya bisa berteman ya? Katanya bisa buat nyerang juga dia uh, ngelawan monster. Tapi monster air atau ya nanti mungkin di bagian ocean monumen atau eksplorasi ocean si axolotl itu akan kita ajak. Namun untuk sekarang belum ya. Ya guys, setelah beres-beres di sini kita hanya menikmati pemandangan aja ya. <laughs> Sambil melihat matahari terbenam di sebelah sana dan bulan purnama mungkin atau bulan terbit bulan setengah sih ini harusnya ya karena kebagi dua enak nih ya sumpah pakai apa namanya teropong aja pasti menjelajah bakal lebih asik sih. Oke karena sudah malam saatnya kita tidur ya guys ya ini juga menjadi perpisahan untuk video kali ini guys jangan lupa untuk like comment dan subscribe. Gua bermain keep rocking head banging cabut dulu mau tidur dulu. Karena nanti akan ada episode selanjutnya jadi ditunggu aja ya guys Jangan lupa untuk SK69 official beli karena nanti akan ada diskon dan lagi mau ada auction Nanti langsung aja di cek IG Shopee nya Oke okay? let's go tidur dulu Bye bye